Gimana rasanya, Mbak? Hmm. Enak. Gimana? Tapi pedas lumayan, padahal saus tiram biasa gitu kan. Kayak gimana, Kak? Enak kenyang berempat. <laughs> kenyang berempat anti mahal-mahal. Hmm. Kenyang berempat. Yuk ke we. Apa namanya? Ya, titik er eh, dot ya. Ya, dot kerang aja.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 Lalu habis dalam waktu 13 menit tidak dikunyah, <laughs> di di apa di dibuka masuk langsung terburu-buru makannya nih nah, ini paling ratus nih menurut <laughs> saya paling ratus ya allah. Padahal makan kupa, dari pagi. Aku kupasin mereka ya. Petra masih dikupasin. Pipit masih dikupasin. Yana tuh sekali ditaruh udah habis. <laughs> <laughs> Jadi ketahuan yang mana yang rakos namanya. Yang mana yang belum aku makan ya? Takkan kok ini. Apalagi Bikit. Oh, Yana. Ih, <laughs> <laughs> bukan rakus itu. Apa dong? Lapar. <laughs> kelaparan tapi biasanya di kelaparan sama aku sih bedanya tipis loh iya yeah. banget nol kawan mau nol nol nol nol nol nol nol oh, video, video. video. Terlepas Terlepas. belum woy yaa udah udah Nah, tanya, Cuma, Kamu sendawa atau mau? <tuk>